Wakil bupati jangan mengacau. Wakil bupati jangan mengacau. Nah, itu tadi salah satu video kawan ya yang lagi viral. Saya nah, menjalankan tugas saya sebagai wakil bupati mengawasi. Iya saya tahu. Kenapa kami sebagai penduduk masyarakat desa di Lipulele baru-baru kami tampakkan ini, Wah, Dari awalnya saya tidak terbaca. Kenapa baru sekarang bapak datang? Lulu lupa. Saya mau ngomong dengan bapak. Saya banyak ngomong buat dengan bapak. Kenapa? kenapa? Ah, saya tidak sih. Berkah semangat dengan kami, pada kerjaan ini. jadi tercantik atas iya. yang bisa mengancam. Ia, ada semangat kami. Supaya supaya kami ini bisa ada semangat iat. kami, lebih baik, iat. Pak. Tunggu dulu, Pak. Kenapa? Kenapa? Kau, kau, Wakil Bupati jangan mengacau! Wakil Bupati jangan mengacau! Untuk... Di sini bukan untuk mengacau! kau, kau, kau, jangan kau, Menasak supaya ke kanan dan Untuk gini, cepat pak, pengejaan saya bukan Bangunannya e, e, Soalnya story-story Ini 50% ini sudah ini Mau siap ini pak Tapi ada kesempatan lagi Pasul badan ketika Ibu hmm. dan Ada urusan ini. Ada urusan ini aku, pak pemerintah. Untuk apa saya hibahkan ini kalau saya tidak urusan pemerintah. Makanya saya hibahkan ini ya. Ada urusan saya Karena ya. saya, saya ya. mau maju pak tidak. Saya mau maju, tidak, tidak maksud saya dengan Bapak Tolong Pak, kasih semangat dengan kami, soalnya Bapak dari awal saya ini bahkan tidak, tidak, tidak pernah saya lihat Bapak datang ke sini, baru mahu saya, saya datang ke Wakil Bupati jangan mengacau, Wakil Bupati jangan mengacau, Wakil Bupati jangan mengacau, jangan bakal jangan bakal opini tidak baik. Sekali. Semangat, saya dianggap sebuah membuat gaduh Mendesarkan Wakilu supaya selesai 102 hari padi lamanya so Sudah melebohat di batas masa pengejaran. Saya bertanya ada apa sih sesungguhnya Kenapa kanan yang dibela Kenapa bukan pemerintah yang dibela Jadi begini pak ya. Saya juga mau jelaskan Yang pertama itu Polemik ini, kegaduhan ini terjadi ketika bapak datang karena permusuhan ya, ini mau makanya saya jelaskan bapak datang pertama kali tanpa data tapi menyebabkan hal spesifik. Lalu nah, kenapa tanpa bapak tersinggung? Bukan saya tersinggung, tapi benar. Tunggu sebentar, sebentar. Bapak telarkan ya, juga tersinggul. kami masyarakat ini. Iya. Bapak datang, lalu kemudian heboh he, ini berita bahwa gagal dan segala macam. Sebenarnya sebagai pemerintah satu sebuah hal. Melibuat benar, batas masa benar, nah saya menjalankan benar. tugas saya sebagai bupati bapak menjalankan tugas, ya. tugas bapak itu sebenarnya itu untuk menelusuri bukan untuk menyampaikan nah, seperti LSM, saya datang lho. di sini menelusuri, bupati itu bukan apa. LSM, ya. wakil bupati itu adalah bagian dari pemerintahan tahan pemerintahan nah. yang tugasnya mengawasi dan saya menjaga, nah, saya kemudian yang kedua adalah bagaimana nah. mendorong dan memotivasi, ya, tidak dengan cara Hei. membangun opini Pak. Jadi itu saya ke sini jangan caw, caw. Nah, itu dia. Biarkan aja, biarkan aja, aja. Itu. Ya. Jadi, jadi saya harapkan saya berharap harap ya. sama Bapak. Benar. Bukan sama saya ini. tapi Bapak yang menyampaikan sama siapa? Sama masyarakat. Oh, ini, hanya setengah-setengah informasinya iya. gitu. Wawancara tuh. Uh, apa tujuan bahwa aku datang ke lokasi ya saya datang untuk kedua kali untuk memastikan bagaimana progres pembangunannya karena sudah 102 hari lamanya, belum selesai juga berarti ada masalah tadi saya sudah sampaikan ke apa, Paduha tadi selalu meminta supaya secepatnya jangan dipemainkan pemerintah. Kalau dijanjikan satu bulan, satu bulan. Kalau diminta enam bulan, enam bulan. Jadi memastikan. Ini ada juga informasi dari masyarakat, ini rumah sakit ini belum selesai. Saya sebagai wakil bupati yang bertugas untuk mengawasi, saya jalankan tugas saya. Tadi saya sudah ajak dinas terkait. Tapi kanan lagi di luar kota mereka tidak mendampingi saya. Apakah sudah melakukan komunikasi dengan dinas? Eh, tadi sudah, dan malah kesehatan. tadi sudah ke dinas kesehatan sudah, dan sudah berkali-kali saya ingatkan juga supaya ditingkatkan pengawasan. Ini tadi ada eh, beberapa. Kalau saya bilang segelintir orang menuju Pak sejak awal kedatangan bapak wabu di sini di rumah ini memang pengacau, nah, memang pengacau. Jadi Memang biarkanlah. pengacau, memang pengacau. Saya tahu apa yang saya lakukan dan juga saya juga bingung kenapa mereka membela kanan. Ya, tapi ya kita menghargai lah, karena bagaimanapun juga masyarakat harus kita dengar. Lalu... Kita... Saudara komunikasi dengan rekanan, sejauh mana pekerjaan ini bisa selesai dengan... Tadi saya sudah minta tadi, berapa bulan lagi? dia ya, bilang satu bulan lagi. Satu what? Satu bulan lagi ya? Satu bulan lagi selesai katanya. Berarti tanggal 12 Mei sudah selesai semua. Begitu ya Pak Tuhan? Ada beberapa titik di, di dinding, ada retak-retak. Di tanggapan pemerintah di sini? Nah ini... Belihat belum dipakai saja sudah begitu Ya tentu nanti ya Ya inspektor nantilah melihat Lebih jauh lagi Lalu di belakang itu kami lihat Pak, Ada banyak rawan-rawan eh, Longsor yang, ya tanggapan pemerintah untuk apa, men uh, apa namanya Kemungkinan-kemungkinan Yang akan terjadi di rumah ini Ya saya lihat juga rawan longsor Ya Bang kali juga nanti ya mungkin Dibangun tembok ya, Tembok bisa Ya, kasih. ya bagaimana ini seorang wakil bupati mau mengunjungi warganya tapi malah warganya tidak senang tidak setuju. Nah, ada apa sebenarnya ini? Ya, ada apa sebenarnya ini? Seorang pemimpin tidak diterima oleh warganya. Siapakah yang salah? Kalau kita dengarkan tadi, itu Pak Wakil Bupati itu kan mau datang, datang mau mengecek. Ya, mau mengecek sampai di mana pekerjaan itu, apakah telat atau ada masalah, itu kan tugas pemimpin. Nah, terus masyarakatnya di situ tidak percaya dengan Pak Wakil Bupatinya. Apakah ada penyimpangan di dalam proyek itu? Atau kalau seperti apa? Nah, ini kan ada pemburu ada kontraktor. Jadi, dan ini pakai dana siapa? Yang jelas kalau antara pemimpin dengan rakyat sudah tidak bisa bersatu, maka pasti wilayah itu tidak akan pernah maju-maju. Ya kan? Ini kan jadi tanda tanya, ada masalah kok seorang wakil bupati? Ya, tidak bisa mendatangi warganya sendiri, mengecek langsung. Saya juga bingung ini, ada apa? Siapa yang bermain? Apakah bangunan itu ada masalah? Kita tunggu saja kawan. Yang jelas, ini video ini viral. Di mana seorang wakil bupati mengunjungi warganya, tapi warganya tidak terima? Kan ngeri-ngeri sedap. <laughs> ini harus dicek. Ini proyek. Jadi, bagaimana menurut sahabatku? Bayang videonya, kawan.